kalau Sebelum kita masuk ke Perhubungan Kain kita, kita Di akhir tahun ini Mari kita berdoa Kita berdoa kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus untuk melalui setiap proses kehidupan kami hingga sampai saat ini kami boleh memuji nama Tuhan walaupun melalui PIO lain ini teman-teman kami semua bisa dan mampu untuk memperoleh nama Tuhan lain manapun kami berada Tuhan Yesus kami berdoa juga supaya Tuhan yang memperoleh hikmat kerani yang perluan buah di dalam dalam penghapal lagi Tuhan dalam berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin mari kita buka P.A kita di kitab perjanjian si baru 1 Petrus 2 ayat 2 1 Petrus 2 ayat Iwal tapi kamu itu bagus pilihan iman iman orang. Tahun berikutnya. Nah, jadi teman-teman, tema siswa batai, bahas PA terakhir Aku tak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 siapa kami yang mengenai bukan hanya terus dan mantap Orang itu punya power, beli gegar. Nama kain biasanya di neraca, begitu beli kekuatan. Anak itu saat ada dua Ketika dia masalah raja. Bergegah. Nah, emas baru lebih terus maka hasil bahasa setiap orang kita ingatlah. Yesus, -e, di bata E, semesta kedua di laporan dia, oleh dalam mimpi kita. Aminah, gelaran rumah buli di bata. Aminah, keputusan perlahan di nafsu alam dalam mimpi kita. Persoalannya, manusia mengisi jalan dalam mimpi Kita Memutus ke dalam I don't know. kita masih terang, si jari kita jadi peralatan Tuhan, saya siapa nanya, peralatannya si jari kita dari alat, apa yang kita lakukan semua, kita mencampur, kita mau sekina, mau dari alat E guna terakhir, hanya kita dari peralatan apa yang harus kita lakukan, hanya kita jadi sekina tertakluk. objek di mas gereja lah hanya sebagai objek tapi kita kena masih jadi pelaku guna berita dan Tuhan. nah selaku permata di BKP selaku permata di BKP kalian kan potensi tabuwe, hal kreatif malah di kita ide tak gagasan tentang buke ya si bansi kuangkan mas gereja, mas permata bas masyarakat eh E ini Meski tak membuat Eh kita Jadi subjek Jadi Lalu menjadikan Tuhan perlu kita Makin di Jadi alat Jadi bergakas Seperti Jadi pelaku aktif Kita Jadi Yang maka kami Tuhan Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. kita kami membantu Tuhan, kami kami anak jadi subjek pelaku. Menjadi perkakas Tuhan Menindahkan perintah sumri ibadah ibadah Tuhan Tapi tidak paksa waktu Tuhan kami, Yesus kami Amin. Kita <tripe> no